Salve selamat malam Bapak Ibu Bro dan Sis, dan teman-teman semua dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan Askasen 22 Berkah Dalem. Tayangan malam ini mengambil judul Satu Lagi Mantan Biarawati Katolik Menjadi Mu'alaf. Narasi ini untuk menanggapi sebuah konten YouTube yang mana dalam pemencara itu ada seorang yang mengaku umat Katolik yang bernama Ibu Catherine yang menjadi mu'alaf. Caption atau judul dalam tayangan konten YouTube yang akan saya tanggapi ini tertulis dengan judul Biarawati ditugaskan memurtadkan masyarakat desa, malah akhirnya masuk Islam. Konten tersebut bisa dilihat di Mualaf Center Ayah Sofya. Ini saya tampilkan ya, jadi saya ambil di sini, di Youtube ini ya. Saya cuma mengambil teks saja nih. Beliau adalah mantan Biarawati yang awalnya diutus gereja. Ini saja intinya. Itu ya, ambilnya di Ayah, so, Ayah Sofia tadi ya. Perlu saya garis bawahi atau saya disclaimer bahwa di sini dalam tayangan ini saya tidak membenci siapapun, tidak menyalahkan siapapun baik orang tersebut karena sudah menjadi muhalaf atau si pembuat konten yang menayangkan video. Tetapi saya hanya menanggapi apa yang menjadi alasan yang bersangkutan keluar dari Katolik dan menanyakan apakah yang bersangkutan benar-benar mantan seorang biarawati yang sah, ya, yang tervalidasi. Ya, itu ya, pindah agama itu hak setiap orang, siap manusia ya, hak asasi manusia. Semua warga negara dijamin kebebasannya untuk memeluk suatu agama. Tapi kalau mengaku atau diakukan dalam tanda kutip sebagai biarawati, yang mana seorang biarawati adalah salah satu panggilan mulia bentuk totalitas pelayanan kepada Tuhan yang sangat saya hormati, maka atas dasar kebebasan berbicara dan berpendapat, saya juga punya hak untuk menanggapi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tanpa berlama-lama, baiklah teman-teman dan Bapak-Ibu semua, apa alasan dia menjadi mu'alaf Nanti bisa dilihat sendiri ya mohon maaf ini tidak saya tayangkan untuk cuplikan videonya Sehubungan itu properti pemilik konten ya yang tetap harus saya hormati Saya hargai ya saya nggak ngambil di situ Jadi ini aja garis besarnya Jadi di situ diceritakan bahwa para penanya itu menanyai seorang narsum ya yang katanya itu mualaf, itu tadi ya, yang disebut itu tadi sebagai biarawati tadi ya, suster gitu ya, gambangannya ya, itu ditugaskan di daerah Malang sana ya, kalau tidak salah ya, itu terus. Tetapi dalam wawancaranya, itu saya juga agak ganjil ya, agak banyak yang harus saya tanyakan ini, karena kalau saya amati, itu tidak runut ya, orang tersebut ya, menceritakan bahwa katanya dulu ini ya ijazahnya juga ditahan sama Romo yang SMP SMA apa kuliah itu ditahan tapi di lain sisi kok yang bersangkutan ini bisa diterima di sebagai suster itu jadi yang menjadi pertanyaan besar saya nanti kita juga mungkin kedatangan teman-teman yang mau masuk nanti bisa ini ya, saya sematkan dulu saja ya. Sehubungan so, saya juga singkat, ini narasinya. Jadi, untuk linknya, saya sematkan dulu saja biar nanti ada teman yang menemani. Oke, menemani. ini sudah saya sematkan. Mungkin kalau ada yang mau masuk nanti. Kami sangat welcome ya. Jadi di sini saya tekankan lagi ya, itu tidak membenci orang tersebut yang sudah pindah agama maupun si pembuat itu bukan, tetapi saya lebih fokus kepada alasan kenapa dia atau yang bersangkutan itu keluar dari Katolik. Seperti itu ya. Mengaku atau diakukan sebagai Biarawati. Ini tadi ya. Uh, oke okay ya, tidak mengerasa sarumat saya uh, Dengan tertulis di Ini. dalam judul itu biarawati bukan menjadi ukuran iman seseorang. Bisa saja orang menjadi biarawati itu karena hanya ikut-ikutan. Mohon maaf, pelarian mungkin atau alasan lain yang tidak lahir dari hati yang sungguh-sungguh ingin melayani dan mencintai Tuhan. Saya sendiri ragu apakah demikian pengetahuan seorang mantan biarawati dengan statementnya yang satu yang salah satunya menyebut bahwa Katolik memeranakkan Tuhan. Nanti bisa dilihat sendiri di situ ya. Apakah benar juga ijazahnya ditahan romo sehingga tapi bisa masuk biarawati? Bukankah tiap masuk jenjang pendidikan atau profesi tentu tertentu harus ada syarat dilampirkan ijazah itu yang juga bikin saya ragu ya bahwa yang bersangkutan benar-benar seorang mantan biarawati ya. Terus dikatakan juga yang bersangkutan menikah dan pernah keguguran. Apakah bisa menjadi biarawati? Karena hal tersebut saya yakin sangat ketat persyaratan dan penyelidikan atau wawancara sewaktu penerimaan menjadi biarawati. Terus dari mana? Dari urdu mana dan berapa lama menjadi biarawati juga tidak disebutkan. Hal-hal inilah yang patut diragukan bahwa yang bersangkutan mantan seorang biarawati. Sebentar, ini saya naikkan dulu ya, sebentar. Ya, salam, saya sapa dulu teman kita Bang Toyib. Selamat malam, berjalan Halo salve salve salve Bang Iya saya teruskan dulu Bang ya lanjut lanjut Bang ah, saya Oke. menyimak bang. Ya. memang banyak alasan atau latar belakang seseorang murtad dari Katolik ada yang karena tekanan sosial ekonomi sindrom minoritas dan mayoritas Ketakutan tidak dapat pasangan, atau jodoh, dan lain-lain, atau yang paling sering adalah karena mereka tidak mampu menjawab ketika di pertanyaan mengenai iman kristiani, seperti mbaknya yang itu ya, yang diakui sebagai biarawati itu ya, misalnya mengapa patung disembah. Mengapa Maria dipertuhankan ya, disembah juga gitu ya. Terus, sebentar nih, kecil nih tulisan saya nih, jadi. Sebentar, sebentar, buka yang ini aja. Tulisannya kecil jadi, mohon maaf. Tadi ya, tadi yang paling sering itu ya, karena mereka tidak mampu menjawab ketika diberontong pertanyaan mengenai iman Kristiani. ya Banyak di antara kita ya, mungkin sesama kita kaum awam itu ketika diberontong pertanyaan mengenai iman Kristiani, itu banyak yang tidak mampu menjawab ya. Misalnya ini tak ulangi ya, mengapa patung disembah, mengapa Maria disembah, mengapa Yesus manusia itu dituhankan, mengapa Tuhan dibaptis, mengapa Tuhan bisa mati, mengapa Allah ada tiga, mengapa Tuhan punya anak, bahkan siapa bedanya dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman, semua orang itu bisa membuat pertanyaan tetapi tidak semua pertanyaan itu benar untuk ditanyakan. Kita janganlah cepat untuk berhasrat menjawab pertanyaan pertanyaan pertanyaan semacam itu. Sebab isi otak dari orang yang bertanya itulah yang mestinya direvisi atau diupdate dulu ya sebelum kita menjawab pertanyaannya seberapa hebatnya dan seberapa seriusnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai iman yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang yang berbeda agama dengan kita itu semua tidak akan masuk di dalam perhatian mereka. Jadi ketika kita menemui orang yang bertanya begitu, itu percuma kalau kita jawab, nggak bakalan masuk gitu loh ya. Intinya seperti itu. Sebab mereka tidak sedang sungguh bertanya. Mereka sedang menuduh dan sedang membahasakan kebencian mereka kepada kita. Mereka itu seperti anak SD yang mengejek seorang mahasiswa, semakin ditanggapi semakin mengejek. Motif mereka bukan sungguh bertanya. Hal ini sering dialami oleh Yesus. Mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita baca di Injil ya, keempat Injil itu kan seringkali Yesus dicoba dengan kasus apa, misal tentang persembahan pada kaisar, sering dijebak-jebak gitu loh ya, macam seperti itu. Jadi kita di dalam keseharian itu juga dijebak juga dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, ya tentunya mempengaruhi kita kalau kita nggak bisa menjawab ya. Sudah sangat jelas sebenarnya iman kekristenan atau iman katolik itu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Sudah berulang kali dikatakan kita tidak menyembah patung. Sudah berapa kali dan sedemikian sering kita menyatakan bahwa kita tidak menuhankan Yesus. Yesus itu memang Allah yang menjadi manusia. Kita tidak menyembah Maria, kita tidak menyembah tiga Allah. Orang Kristen itu beriman akan Allah yang Esa. Kita tidak menyembah tiga Tuhan. Ungkapan anak Allah itu tidak berarti Allah itu beranak dan seterusnya. Tetapi orang tidak akan menggubris jawaban-jawaban kita tersebut. Karena fokus mereka adalah menuduh dan membenci ya, bahkan mempengaruhi kita agar kita keluar dari iman kita. Sebuah pertanyaan yang muncul dari kedewasaan itu pasti disertai dengan rasa hormat, dengan penghargaan dan tidak mencari-cari persoalan. Tetapi anak ingusan tidak akan Memiliki karakter yang mulia seperti itu. Demikian nasihat dari Roman Deso ya. Ini baik sekali ya untuk nasihat kita, untuk meneguhkan iman kita. Salah satunya tadi yang saya bacakan. Kalau boleh saya tambahkan, saya ambil nas dari Injil Matius ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu saya kutip dari Injil Matius bab 7 ayat 6 satu lagi yang menjadi ini saya ya pertanyaan saya di tayangan kali ini kalau mbaknya ini memang benar dulunya tervalidasi sebagai seorang biarawati akan lebih abdul dan tambah meyakinkan apabila tayangan tersebut juga ditampilkan foto-foto atau dokumen-dokumen pendukung lainnya sewaktu menjadi seorang biarawati. Jadi tidak terkesan bukan cuma klaim mengaku atau tidak diakui sebagai biarawati tadi ya. Saya meyakini bahwa netizen kita, netizen plus 62, ya Indonesia, terutama yang dari saudara-saudari Kristen Protestan dan Katolik sendiri, sudah cerdas, ya, dalam menilai suatu kebenaran konten yang ditayangkan di channel-channel YouTube dan medsos lainnya. Mungkin ini dulu ya, sedikit narasi saya dulu. Ini saya masukkan juga nih, Bang Apus Tolik TV. Shalom, salve, selamat malam, Bang Apus Tolik. Iya, shalom, salve, Bang Asyake, uh, yeah. sebenarnya mohon mohon maaf saya enggak bisa lama-lama juga ya di. Oh yeah, iya. Yeah. Karena saya emang harus yeah. keluar yeah. ya. Jadi saya. Ya yeah. silahkan duluan bang, ya. okay. tak kasih waktu duluan bang. Siap. Apa nih saya tanggapi Bang Aska? Ya gini tadi ada dua ya Yang satu saya meragukan statement dia sebagai seorang biarawati Terus yang pertama tadi itu dia itu semacam dikasih pertanyaan tadi loh Bang Mungkin Tuhan Kristen punya kesimpulan seperti itu Tuhan Kristen tuh beranak-beranakkan ya, Seperti itulah seperti kebanyakan itu jadi oh. menurut Abang gimana nih Bang, misal menjawab atau ketemu kasus macam itu oh. dalam keseharian mungkin? Kalau dia ketemu kasus seperti itu, misalkan aku ditanya gitu ya, kok Tuhan lu beranak sih ya gitu, misalkan gitu kan? Nah ya, itu bukan ya, berarti tuh, Tuhan harus punya istri dan beranak gitu. Kita lihat aja tangga itu kan ada namanya anak tangga gitu, maksud tangga ada ibu tangga, ada, istri, ada istrinya gitu, tangga nggak mungkin gitu kan? Nah kalau ya. aku <laughs> kan naik, naik ini ya mengenai yang ini ya yang, mm, tadi di video itu mm, donitan itu ya Bukan Bang oh, itu bukan. di aduh malam center banyak oh, Sofya oh. jadi yang bersangkutan itu dikasih buku Isan Mokoginta itu lho Ustadz Isan Mokoginta yang hmm. sudah meninggal itu, itu kan banyak mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus itu oh, loh, Bang. seharusnya sih ya. mempert tanyakan itu, dia lubang bang. walaupun apapun dikatakan kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. misalkan seperti ini loh ya misalkan saya ini penjahat gitu, misalkan gitu bang, saya kayak. Iya. tapi saya menuduh-nuduh orang itu misalkan, wah lu tuh nggak benar gini-gini. tapi apakah saya yang penjahat ini menjadi benar gitu? Iya ya nggak juga kan? Iya betul banget. kayak gitu. Makanya, kalau orang-orang itu pemikirnya eh, mohon maaf, eh, Cuma dia di situ aja gitu loh. Pemikiran mikir yang gak pikir yang lain-lain, Ya bolehlah lah. Misalkan, ya, bilang ya. Yesus bukan Tuhan ini segala macam buktinya, gitu. Tapi apakah yang jadi benar gitu? Masa gak mungkin saya cerita di sini lah, Bang? Saya yakin, iya. lah, maksud saya apa gitu? Iya, iya, gak tau, Bang. Nah, gak mungkin lah, saya cerita di sini. Kalau saya sih melihatnya saya apapun yang dibicarakan itu saya hanya percaya itu sekitar percaya itu sekitar ya tiga persen saya percaya mereka itu kenapa saya bisa percaya gitu cuma tiga punya tiga persen dikit sekali gitu kan ya kita udah tahulah itu misalkan berbohong itu kan bolehlah gitu kan Ibarat gitu Bang ada kan ya, Jadi, ya. Biar itu ada bohong gitu kan ya saya, Ada tapi saya nggak sampaikan Tahu saya juga karena, tahu bang. <laughs> saya makanya saya nggak percaya gitu. Loh. Soalnya di situ aja boleh gitu ya kan. Apa mungkin saya percaya? Itu kan untuk membela apa yang dipercayainya gitu kan. Betul betul. Nah jadi saya sih cuma tiga persen aja sih ya percaya. Ya. Oh kalau emang bener, sekarang kayak Irena Handono itu kan memang mantan Katolik ya tapi bukan biarawati ya dia baru di apa namanya di Mastilang pendidikan nah, ah iya. pendidikan biarawati dia kata YW ya dia tuh hamil gitu ya kan Nah cabe-cabean ibarat perhatikan ya Dia ya, jadi wajar lah keluar lebih biarawati gitu Iya iya Bang di cabe-cabean masih jadi biarawati enggak lah Gak cocok tuh mempermalukan Katolik aja gitu jadi saya komentarnya gitu aja, saya, ya ini, itu, apa, ya ampun, apa segininya gitu. Jadi saya itu yang apa <laughs> ya Bang Ghea? saya lihat Bang Ghea ya video jauh waktu lalu <laughs> <itu>. <laughs> <laughs> Ya pernah ya, wanita pernah jadi imam gitu, pimpin misa kan itu lucu. Gitu. <laughs> istimewa itu, itu istimewa <laughs> itu. <laughs> <laughs> saya lihat thumbnail kata ketawa saya <laughs> Memang oh sengaja bisa, itu supaya ya. kita terbahak-bahak itu melihat muka. Iya, pakai dari itu. Ya, Absuh ada juga yang tahun 2021 ya kan. Dari apa uh, uskup kalau nggak uskup vatikan Fat, lagi uskup vatikan yang saya dengar ya. Saya dengar juga dari JDP channel ya. JDP JDP ya saya dengar itu katanya uskup itu pindah agama bersama anak dan istrinya kan, loh, punya anak punya istri masa gimana gimana saya bisa percaya lagi gitu Bang saya pembodohan pemboh dan memper mempermalukan diri sendiri kan bagaimana mungkin saya bisa percaya lagi gitu karena mereka ini kalau pakai nama katolik mereka pasti langsung naik iya yeah. gitu udah pasti itu coba Stephen Indra Wibowo ya kan waktu dia pakai nama katolik mantan pastor lihat jadi ketuanya kan Ya naik kan, begitu. Insan, insan mau koginta juga pakai nama bangatan Katolik jadi tenar banget. Iya. Gitu. Iya kan, begitu. Ya jadi gitu dulu bang Asyike. Nanti ya. kalau saya turun nggak apa-apa ya bang Asyike ya. Saya oh, silakan dulu bang. Terima kasih bang. Sebelumnya bang. Ya siap siap siap. Loh, Tapi saya dengerin dulu di sini sebentar. Oh ya siap siap. Mungkin bang saya sapa dulu nih bang Kia. Salam, salam jumpa kembali nih bang Kia. iya ya. Shalom Pak. Saya Apakah suara saya uh, lancar di sini? Lancar sekali, Bang. <laughs> ya, lancer, ini lancar Senang senang sekali melihat ini ada Bang Toyib yang tidak pulang-pulang nih ya. <laughs> Ternyata dia gitu, di sini. <laughs> <Salvi>, salve, salve. Oh, siapa <laughs> <Toyib. laughs> dia Aduh, Bang Toyib. Hari ini kita okay. anu, bang kita enggak berat Bang hmm. konten saya Bang jadi enggak hmm. enggak terlalu ini Cuman mungkin peneguhan dari teman-teman apologetic senior saja nanti mungkin buat kita kita semua bang hmm, hmm. jadi kita ini tadi menanggapi yang mirip kayak kemarin itu ya paman paman as -Kacen. ini yang di mualaf center Bang ini baru-baru lagi nih baru lagi nih Bang di captionnya oh. tadi ditulis seperti ini Bang nah ini Bang Beliau adalah mantan ah. biarawati ini. Waduh, ini perlu saya tanggapi juga ini nanti. Iya, Boleh nanti iya. dikirim ke saya ininya. Uh, harus, harus. Ini, iya, ini iya, bagus silakan. ini. Iya. Ah, Oke, okay. uh, saya tanggapi ya. Jadi iya, begini iya, iya. Pak Aska Chen ya. Uh, kesalahpahaman kayak gini-gini itu dimulai dari kemalasan membaca. Tetapi so tahu tentang sesuatu. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini memang berita-berita yang hoaks dan heboh itulah yang digemari oleh banyak orang tanpa dikroscek benar atau tidak. Ya, yang ketiga, orang-orang itu kan mengaku-ngaku ya. Mantan biarawati lah, mantan anaknya kardinal lah, anaknya uskup lah, nanti lama-lama anaknya paus. Saya heran loh. Jadi mereka itu sebenarnya pada dasarnya itu mereka mencari panggung aja uh, Siapa tahu dengan cara itu, uh, mereka akan dipanggil uh, untuk jadi penceramah di berbagai tempat, diberi tempat yang istimewa di tempat yang baru yang mereka, uh, ya di mana mereka pindah gitu. Tapi uh, sangat menyedihkan sebenarnya karena apa? Uh, mereka membangun sesuatu itu di atas kebohongan gitu ya. Uh, saya kira walaupun kebohongan itu uh, berjalan seperti kilat, tetapi suatu waktu dia akan kalah dengan kebenaran yang uh, orang melihatnya ah biasa saja gitu, tidak secepat kilat begitu gitu. Uh, terkait dengan uh, topik yang diangkat tadi itu atau tabnail yang mereka buat, memang di Indonesia ini kan, terlalu banyak yang buta huruf Pak kacen mereka ya, tidak bisa ya. bedakan tidak bisa bedakan mana biarawati mana yang bukan biarawati mana pastor mana yang bukan pastor mereka tidak bisa bedakan makanya ditapnail-tapnail mereka itu kan asal, asal ngomong karena apa e, sudah terbiasa ber, berbohong masalahnya kalau sudah terbiasa berbohong diluruskan pun ya tetap aja berbohong karena Ya, seperti yang saya kutip ucapan Pak Ivan, uh, sehingga kebohongan itu menjadi sebagian dari iman jadinya. Tapi, satu hal yang perlu mereka ketahui bahwa ketika mereka berbohong seperti itu, ditapnail-ditapnail mereka, seharusnya mereka secara sadar malu, gitu. Seharusnya mereka secara sadar mengetahui bahwa yang mereka sebarkan itu bukan kebenaran, tapi kebohongan, gitu. Tapi susah dibendung karena di negara plus 6.2 ini terlalu banyak orang yang tidak mau belajar asal uh, lihat baitnya atau lihat thumbnailnya sudah langsung menyimpulkan tanpa menyaksikan, tanpa me, me, melakukan cross-check uh, itu sudah langsung yakin. Dan uh, anehnya ini ini menjadi fenomena yang terus berkembang. Uh, saya kira kalau kita tidak meluruskan hal-hal semacam ini ini menjadi bumerang gitu. Bukan hanya bagi kita tapi bagi orang yang memang dari kelompok yang uh, sebelah sana itu tetapi yang mereka memang tidak mau mengikuti cara-cara yang uh, berdusta dan berbohong sem semacam itu. Itu sih menurut saya Pak Askacen mungkin nanti saya bisa tambahkan setelah perputaran dengan Bang Toib dulu. Silakan Bang Toib. Ya. Terima kasih Bang Gias. Ya. Ya, Bang Toye, silakan, Bang. Iya, saya menurut menurut pandangan saya, ini lucu-lucuan aja, ya, Bang. Ya, ya, atau cari konten udah habis. Konten dibuat-buat begitu-begitu. Mereka itu tidak tahu sebenarnya persyaratan menjadi birawati itu kan berat, Bang. Ya, ada beberapa syarat yang harus dijalani, enggak segampang itu langsung birawati. Birawati mungkin mendaftar, dia mungkin, Bang, setelah mendaftar nggak diterima langsung mungkin ya langsung dia bilang udah jadi berawat birawati. Gitu. Nah ini pembodohan untuk mereka mereka sendiri sebenarnya. Dan saya nggak yakin ini sebenarnya. Ya mungkin bang sayake atau bang Gea bisa menampilkan ya kalau syarat-syarat menjadi birawat birayawi itu seperti apa mungkin bang saya Waduh. Dibacakan lah mungkin atau dicari di Google. Jadi mereka benar -benar tahu ya ya. gampang ya, yang enggak. mereka bilang itu gampang keluar, ya, gitu ya. ada ya bang? Ada sih, cuman harus nyari mungkin. Tapi sudah pasti berat bang. Kita masuk sekolah ya, Katolik aja sulit, <laughs> apalagi <laughs> semacam macam itu ya. Semacam suster atau romo itu wah lebih sulit lagi, lebih ketat lagi. Mungkin ada penyelidikan kanonik, segala macam lah mungkin itu saya sendiri juga awam ya, jadi enggak begitu tetapi yang pasti gini ya ini ini bisa jadi untuk memengaruhi jadi kalangan kita sendiri orang Katolik sendiri yang mungkin ya tadi yang seperti Bang Kia sampaikan tadi ya mungkin kurang literasi kurang membaca tadi ya Jadi ketika dihadapkan apalagi ini ya um, orang awam dikasih buku bukunya Insan Mokoginta yang seakan-akan mengenung ini ya tuh bahwa Tuhan Yesus tuh begini-gini wah nah orang dihadapi kayak gitu ya harus pinter-pinter kita ya Bang ini gimana bang untuk resep-resep seperti itu mungkin Bang Gia mungkin caranya gimana untuk misal ada omk yang dikasih buku seperti itu anggapannya harus kita harus bagaimana mungkin pengalaman Bang Gia, mungkin Ya mungkin nanti sambil Pak A saya ke cari ya kalau ada di Google ya. Saya tidak pakai ya. uh, apa namanya pakai laptop soalnya. Kalau seandainya ada tulisan tentang bagaimana proses atau mungkin langkah-langkah masuk biarawati itu, kalau ada itu cukup dibaca saja nanti. Oke, okay. uh, saya tanggapi ya apa yang ditanya Pak Askacen ya. ya. Apa siap. tadi Pak, Pak Askacen? Nah gini. Uh, tadi apa? Ada apa apa yang menjadi pertanyaan tadi? Jadi gini, misal orang awam ya, mungkin OMK mm -hmm. atau orang ini ya, Bang, dikasih buku ya. Misal dari terbit ya, nih ya pengarangnya Ustadz Moko Ginta, seorang murtadin itu Dia akan mempertanyakan Tuhan Yesus ya, Tuhan beranak segala macam itu ya. Mm. Nah, itu gimana? Mm -hmm. Gimana ini ya, Bang? Yeah. langkah Langkah-langkahnya gimana mungkin? Anggapan saya ya. Oke. Okay. Ya, yeah. Ya, yeah. jadi begini, Pak Aska ya. Eh uh, bagi saya setiap orang itu harus memiliki sikap kritis. Jadi segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan itu jangan langsung diaminkan, gitu ya. Jangan langsung diiyakan gitu. Uh, itu butuh uh, kita cross check tadi itu penting. Cross check itu untuk mengetahui apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Apalagi terkait dengan kitab suci. Ini penting karena apa? Uh, kita sebagai umat awam, ya, apalagi yang sama sekali awam, ya, uh, jarang baca kitab suci, atau bahkan kalau ikut peribadatan, itu biasanya uh, ya malah tertidur, misalnya begitu, ya. Uh, jadi, sebaiknya memang uh, kita itu lebih baik cross-check dulu, atau paling tidak, kalau kita menemukan buku-buku yang uh, isinya dibuat-buat, isinya dikarang-karang ya di zaman sekarang itu kan banyak buku yang eh, tanda petik itu tidak lolos eh, internasional standar book ya eh, nation. Eh, itu itu penting karena apa? Nah, Kalau ada itu itu artinya bukunya itu bisa digunakan oleh kalayak eh, sebagai rujukan. Tetapi banyak juga yang mencetak buku tidak ada ISBN. Nah kenapa penting ISBN itu kan sama dengan makanan halal ya. Kalau di Indonesia itu kan ada label halal gitu ya kira-kira begitu untuk menyederhanakan pernyataan saya ini. Atau dalam buku-buku yang kita gunakan di gereja katolik itu ada selalu ada imprimatur dan nihil obstat. Nah ini penting. Kenapa? Kalau misalnya awam katolik atau orang muda katolik menemukan buku tertentu, pertama-tama yang harus di, di, dicari adalah apakah di sana ada imprimatur, ada nihil obstat. Kenapa itu penting? Kalau sudah lolos imprimatur atau nihil, nihil obstat, itu artinya sudah lulus sensor kalau film ya. Kalau film itu sudah lulus sensor, gitu kira-kira. Kalau di dalam gereja katolik buku itu berarti sudah bisa digunakan sebagai rujukan ajaran. Nah itu penting karena apa bisa jadi orang muda itu memperoleh buku-buku yang tadi eh, Pak Askacen menyinggung ya. Orang-orang eh, yang mengaku-ngaku mantan Kristiani itu ya. Mereka tulis buku sana kemari. Jualan buku supaya lari selalu dapat uang dari buku yang isinya bohong, itu ya uh, uh, uh, uh, artinya apa? Uh, orang muda, siapapun juga, ya mau dia Katolik, mau dia Protestan, harus dia kritis. Nggak boleh, harus nggak boleh langsung dia terima ini. Wah, ini buku ini benar nih, harus dicek. Ini nihil obstatnya, ada nggak? Ini imprimaturnya, ada nggak? Karena ini ISBN-nya ada tidak? karena buku-buku semacam itu diperlukan persyaratan semacam itu dibutuhkan untuk membuktikan bahwa sebuah tulisan sebuah karya itu itu kalau tadi film itu kan lulus sensor gitu kalau ini lulus internasional standar book nation apalagi kalau ada imprimaturnya ada nihil ostadnya itu lengkap ya komplit itu nah jadi memang saya pernah e, mengalami, menemukan ya, oh, orang muda mendapatkan buku semacam itu ya. E, kemudian, ketika dia mendapatkan itu, untungnya dia konsultasi ke saya. E, ketika saya masih di e, salah satu kota besar di e, sini, ya, dia tanya, e, "Ini bukunya sampulnya ya?" Menohok sih, sampulnya itu kayaknya spektakuler gitu. Nah, akhirnya saya bilang ke dia begini, kamu uh, lebih baik ya, kamu baca buku-buku yang menda, yang berisi tentang pendalaman iman, contohnya buku-buku uh, mempertanggungjawabkan iman Katolik, karya dari Uskup Tidiarto misalnya. Kamu lebih baik baca buku itu daripada kamu dikasih buku yang tidak jelas dari mana asal usulnya, uh, daripada kamu dikasih buku yang bisa dikatakan itu belum. Uh, lulus sensor, ya belum ada ISBN-nya, belum ada nihil ostatnya, belum ada imprematurnya. maka saya bilang ke dia, uh, ada baiknya kamu lupakan dan tinggalkan buku itu, itu tidak tidak uh, cocok untuk kamu baca, ya, uh, sehingga akhirnya saya yang membaca buku itu dan saya menemukan di sana. Banyak sekali kebohongan-kebohongan di buku itu. Bahkan, saya perbandingkan dengan isi Wikipedia yang selama ini orang-orang banyak meragukannya, malah lebih benar di Wikipedia daripada isi buku itu. Nah, jadi yang pertama, Pak, saya ke untuk teman-teman, kawan-kawan muda itu yang harus mereka cek adalah: imprimaturnya ada enggak, nihil obstatnya ada enggak, ISBN-nya ada enggak. Kalau enggak ada, enggak usah, enggak usah baca buku itu. Itu tidak lulus kalau film itu tidak lulus sensor. Saya kira sampai di situ dulu Pak saya kayak mungkin nanti kita bisa sambung lagi. Silakan. Iya, terima kasih Bang jadi tambah wawasan kita ya jadi tidak sembarang buku ya ketika disortorkan seperti itu kita percaya saja kan bukan begitu ya Gampangannya ya harus terverifikasi ya ibaratnya ya ada isonya tadi mungkin dari buku tadi ISBN atau segala macam tadi ya. Ini sebenarnya kalau saya amati ya bang, itu pertanyaannya itu juga mengada-ada Memang, memang dia tuh, anu ya, sepertinya tunjukkan bahwa tunjukkan ayat bahwa Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan. Mana ayatnya? Saya sendiri kalau dikasih pertanyaan, itu, saya gampang ya tunjukkan dibalik saja. Tunjukkan ayatnya kalau Tuhan Yesus tidak menyatakan dirinya bukan Tuhan nah, saya balik saja begitu dia sudah mandek dia udah berhenti jadi enggak panjang-panjang lagi seperti kemarin itu saya menanggapi ini ya Bang saya akan sempat upload punya abang itu yang saya potong tentang diuterukan unika itu mungkin ada sebelah yang masuk itu sepertinya mancing-mancing gitu <laughs> kalau saya amati seperti itu dia komen seperti ini Katolik dan Kristen jelas-jelas kitabnya meragukan. Dia mancing situ dulu. Saya tahu ini orangnya sudah. Nah ini saya, terus saya baca. Saya sauri ya. Saya balas gitu. Ukuran yang ada pada sampean tidak bisa jadi ukuran kebenaran. Karena sampean tidak mengimaninya. Nah, gitu Oke. Terus dia bilang ini iman tanpa akal sangat konyol. Nah, dia bilang gitu. Nah, justru kamilah orang-orang yang berpikir dan beriman. Kitab kami adalah kolaborasi antara relasi dengan Tuhan atau wahyu Dengan manusia yang melalui para penulisnya Mereka menyusun berdasarkan akal Bukan iman buta bahwa kitab kami turun ke tepuk dari langit Ya salam buat orang berpikir dalam begitu Terima kasih atas sudah mampir dan salam persaudaraan lalu. Dia masih nanya lagi dia Kitab Anda jelas atau hasil wawancara manusia Alkitab <tuh> Menurut Markus ini segala macam, ini jauh dari Wahyu Ilahi. Akhirnya satu top, satu top dengan satu kalimat. Ilahi sampean beda dengan Ilahi saya. Bagimu Ilahimu, bagiku Ilahiku, gitu saja. Tak bilang gitu. <laughs> Akhirnya dia berhenti. Jadi kita memang harus pinter-pinter ini ya, Bang ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Jawabannya itu nggak jauh-jauh dari pertanyaannya. Dia tuh cuman semacam menyulap kata-kata itu loh Bang kalau seperti Zakir naik kan modelnya seperti itu ya tunjukkan bahwa ayat ini ini kan sebenarnya jawabannya gampang tapi kadang-kadang kita sebagai awam itu kalah mental duluan gitu loh Bang jadi terus kita bingung harus menjawab segala macam sebenarnya jawabannya enggak jauh-jauh kan dengan dibalik seperti itu mereka sendiri juga kesulitan akhirnya, akhirnya menjauh sendiri harusnya memang pandai-pandai juga untuk kita membalikkan arah pertanyaan mereka mungkin Bang Toyib, Bang mau sampaikan Bang, pengalamannya mungkin Bang Toyib di kantor atau di pergaulan, mungkin gimana pernah menemui ya, kalau saya sih menghadapi orang-orang seperti ini ketawa saja karena yang apa yang dibilangnya itu gak benar semua ketahuan Uh, bohongnya gitu loh masa orang muda jadi seorang birawak, birawati gitu pindah ke ke muslim mengomong-ngomongin yang lalu nggak ada sejarahnya begitu yaitu itu semuanya ya, hoak itu bang karena mau menjadi birawat uh, seorang birawati itu kan perlu proses yang tidak gampang jadi kayak, tadi saya dengar tadi om Asaken bilang dia apa sudah menjadi berawati katanya kan. Iya, iya. Saya ragu itu bang. Iya, bang. Jauh itu dari api dari panggang itu. Kelihatan sekali bohongnya itu. Ya kita lucu Dikin, aja ketawa menghadapi ya. orang seperti ini. Tapi yang saya bingungnya, mengapa orang-orang seperti mereka ini nggak ada filter gitu loh, yang memberitakan yang sebenarnya. Caranya itu kok tipu-tipu enggak sesuai fakta gitu loh. Itu kan dosa itu sebenarnya ya, Bang. Iya, tapi kok iya. dia dialahkan itu gitu loh. Itu, itu tujuannya bukan. itu mereka itu untuk menguatkan imannya siapa gitu loh, untuk menarik apa gitu loh. Tidak sesuai dengan fakta kenyataan membuat gitu framing-framing. Ya enggak, Bang. Ini ya, gini, Bang Toyib. Kalau menurut saya itu ya itu urusan mereka ya yang penting kita intern sendiri ya mungkin kalangan kita mungkin anak-anak kita harus cerdas ya menanggapi semacam itu tadi ada trik-trik dari Bang Kia itu tadi bagus banget itu Jadi biarkan saja mereka mau ini kita sendiri sebenarnya tahu tapi ya kita nggak bisa kan harus Wah kamu bohongin nanti-nanti segala macam kan kita lebih cari safe saja jadi kita mengamankan diri kita sendiri kalau saya seperti itu ya Bang ya di seandainya tadi dibilang Oh bagaimana dia menipu yaitu kita harus pinter saja makanya saya kasih caption ya kalau dia memang menyampaikan bahwa itu atau siapapun ya bahwa ini seorang rohaniawan seorang pastor seorang pendeta seorang kita anu saja simpel saja kalau emang itu benar ijazah atau dokumen tampilkan saja tampilkan di foto itu baru percaya tetapi ketika itu udah diambilkan itu udah pasti bohong itu saja Ketika itu pengakuan di mulut, saya bisa juga ngaku di mulut, Bang. Ketemu Superman, saya ngomong-ngomong dengan bahasa Kripton itu saya juga bisa. Tapi kan itu pengakuan kan kenyataan kan tidak. Jadi memang kita harus cerdas ya, Bang. Semacam-macam ada tadi ya. Biara wakti, kita harus cerdas. Kalau memang biara wakti harus konsisten. Ada surat buktinya yang tervalidasi. KTP atau gimana nih? Ijazahnya sebagai suster pernah ini harusnya gitu kan. Jangan kita langsung ter, ter ini ya. Maksudnya silo ya. Wih, wah ada orang biarwati ada Romo murtad percaya langsung gua, Kristis. Oh Romo mana ijazahnya gitu kan. Mana piagamnya? Wih itu harus gitu. Jadi umat Katolik itu harus cerdas, umat Protestan juga harus cerdas. Jadi tidak bakalan ditipu dengan trik-trik yang begitu. Gitu Bang, Kia ya, mungkin ada tambahan lagi, Bang. Ya oke, okay. uh, saya tanggapi tadi Pak Asayake ya tentang pertanyaan-pertanyaannya. Uh, begini Pak Aska Chen ya, saya itu malah berpikirannya lebih lebih umum. Uh, setiap bidang bidang ilmu pengetahuan itu pasti ada spesialisnya. ya. Contoh, dokter umum itu tidak sama dengan dokter spesialis. Guru yang lulusan PGSD itu tidak sama dengan guru... Uh, atau dosen yang uh, bidang sejarah atau dosen bidang psikologi Atau uh, dosen bidang bisnis dan lain-lain Setiap orang saja dalam kehidupan uh, sosial itu punya perannya masing-masing Untuk uh, tidak semua orang bisa ya Dokter umum dia tidak bisa uh, menjalankan uh, tugas sebagai dokter spesialis Harus ada uh, bisa dikatakan sertifikatnya di situ. Mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya jawaban sederhana bagi mereka adalah Anda spesialis apa? Kira-kira begitu. Kalau Anda spesialis yang lain bukan di bidang yang Anda tanya, atau bukan di bidang yang Anda sedang buat framing, ya, eh, ya sederhananya tadi itu cukup eh, kita mengatakan bahwa Ya kalau bukan spesialis yang membahas mengenai itu ya, apalagi dia tidak mengimani itu ya otomatis nggak akan ada yang benar gitu. Ya kalau contohnya dokter ya bisa malpraktek nanti kalau di, dokter umum bisa jadi uh, spesialis bedah gitu kira-kira. Ya spesialis spesialis bedah ya bedah yang dia dia uh, kerjakan bukan ditukar dengan yang umum gitu kira-kira. Nah kalau orang awam biasa meskipun dia di keyakinan dia itu dia adalah tokoh, dia adalah pakar, lalu dia urus yang bukan spesialisnya dia, ya itu, itu namanya enggak nyambung gitu, enggak nyambung. Kalau soal pertanyaan-pertanyaan tadi, sudah banyak sekali kita memberi jawaban mengenai itu. ya eh, Pada intinya, kalau kita jelaskan juga Pak Askachen jarang ya, yang ya. mau menerima intinya apa ya. orang bertanya kalau hanya bertanya untuk untuk bahasa-basi bukan untuk belajar bukan ingin tahu tapi hanya ingin mencobai ya satu kata jangan berikan mutiara kepada babi Itu ya? Ya. lebih baik babinya jadikan babi guling Uh, jadi uh, sudah banyak penjelasan soal uh, mengenai itu, baik di dalam katekismus gereja katolik juga ada, gitu ya. Uh, kitab suci juga ada, tafsir-tafsir juga ada. Permasalahannya orang yang bertanya itu ingin mencobai atau ingin belajar. Yang bertanya itu ingin merendahkan atau ingin uh, tahu gitu dari hatinya ingin tahu. Nah, berbeda dengan orang yang Uh, dia hanya coba-coba, dia hanya untuk meledek aja, uh, lalu dia sesuaikan dengan spesialisnya dia gitu loh. Makanya tadi saya katakan, dalam kehidupan uh, jasmaniah aja, setiap orang itu punya bidangnya masing-masing. Ingat, teman-teman uh, uh, yang menonton ini nanti, di dalam gereja katolik itu kita punya bagian-bagian itu loh. Ada spesialis yang mempelajari dogma, ada spesialis yang mempelajari Taurah, uh, taurah uh, apa atau Taurat. Ada spesialis yang mempelajari kitab para nabi. Ada spesialis yang mempelajari perjanjian baru. Macam-macam. Jadi tidak semua orang itu bisa seluruhnya gitu loh. Nah, itu mirip dengan kehidupan di dunia jasmani. Punya bidangnya masing-masing. Artinya apa? Ya ketika misalnya kita yang awam ditanya, ya suruh saja, suruh saja dia tanyakan kepada yang ahli atau tanyakan kepadanya. Kamu bertanya itu dari hatimu ingin belajar atau mau mencobai aja. Kalau kamu mau ingin tahu, sekarang itu di Google dimanapun sudah ada kok. Kamu cek aja tentang penjelasan uh, Gereja Katolik mengenai itu daripada kamu bertanya kepada saya, lalu saya jelaskan, lalu kamu nggak mau terima, lalu ngotot-ngototan di situ. Nah, artinya, apa eh, segala sesuatu itu harus butuh spesialisasinya. Itu eh, apalagi mengenai kitab suci yang sudah eh, ada kuasa mengajarnya, ya tidak setiap orang, ya terutama dalam Gereja Katolik, ya tidak semua orang punya kuasa mengajarkan dengan bebas, sebebas-bebasnya. Ya, kita ada koridornya, kita ada patokannya. Itu yang harusnya kita ikuti. Karena apa? Kenapa harus kita ikuti patokan? Karena kalau kita keluar dari patokan itu, maka yang kita sampaikan bukan lagi pengajaran dari para rasul, tapi justru kita sampaikan selera kita masing-masing. Nah, maka dari itu kalau ada yang bertanya seperti itu, ya sebaiknya kalau memang eh, kita tahu ada website Katolik yang menjelaskan itu kalau kita tidak mampu menjelaskannya Atau kita merasa kira-kira orang ini bertanya ini kayaknya mau Mau menghujat saya atau mau menyampaikan sesuatu yang memang dia tidak mau percaya Ya sudahlah daripada kita sibuk untuk itu kasih saja link Misalnya ada katolisitas di situ ada yesaya.id yesaya atau apa itu ya Kemudian ada banyak sekarang ini Atau yang dari luar negeri ada katolik answer gitu ya Nah, kasih aja ke dia daripada uh, kita berikan mutiara kepada babi padahal kalau kita potong itu babi jadikan babi guling gitu ya. Uh, jadi percuma gitu Pak saya kayak untuk kita jelaskan kepada orang-orang semacam itu. Demikian juga ya. uh, dulu Pak saya. Iya, betul Bang ya. Apa yang walaupun kita menjelaskan dengan runut dengan segala macam Enggak bakalan digubris benar, percuma itu tadi sudah saya bilang juga di narasi ya, enggak bakalan dikubris sama mereka, mereka emang tujuannya untuk memperolok sebenarnya, atau juga akan mencobai tadi ya, biar kita keluar dari iman kita seperti itu, di baru dua ya, tapi sudah lumayan ya, yang didapat dari Bang Gea ya, tadi yang pertama tentang ini ya, ciri-ciri buku yang bisa dipercaya tadi ya, mungkin dengar. <tuh> standarisasi terverifikasi tadi, terus yang kedua oleh siapa ya? Mungkin expert di bidang itu ya. Seperti ini ya bang ya. Seperti orang Katolik sendiri kan banyak yang ini ya. Akhir-akhir ini kan banyak orang Katolik sama masuk di CN itu kan. Itu kan expert bidang apa itu? Bukan teologis, bukan ini. Mungkin teknik. Tapi, <tapi> ngomongnya, ya. Yes. Ah, itu memang harus cerdas ya semacam itu. seperti tadi dibilang Bang Gere tadi ya itu Bang Toep gimana? Silakan Bang Toep. Uh, ini mau tanya sama Bang ya mungkin kan tahu lah ya karena tadi uh, video yang ditampilkan Bang Asaken bilang mereka bilang kan uh, mantan suster itu ya ya dia bilang untuk mengkristenisasi katanya. Tahu saya uh, memang ada tugasnya seorang suster untuk mengkristenisasi Bang Gear. Nah di situ aja mungkin udah salah ya bang ya. coba dijelaskan tugasnya seorang suster bagaimana ya. intinya aja <coughs> jadi biar mereka tahu bahwa seorang suster itu ada nggak mengkristenisasi di lingkungannya gitu loh gimana ya. bang ya Oke suara saya terdengar ya Iya ya. ya, bagus Bang. ya Oke jadi uh, terlalu mengarang-arang ya sesuatu yang tidak benar Biasanya suster itu mereka bergerak di bidang sosial, bukan di bidang me membuat orang supaya pindah. ya e Bidang sosial kemasyarakatan, misalnya mereka membantu di e rumah sakit, kemudian mereka membantu di e sekolah atau di perguruan tinggi menjadi dosen atau di sekolah menjadi guru. Atau di rumah sakit, e, mereka membantu di bagian-bagian e, tertentu. Jadi tidak ada tugasnya untuk memaksakan orang untuk mengikuti apa yang e, mereka yakini atau yang diyakini oleh suster-suster biarawati itu. Itu tidak benar. ya Kita itu tidak ada semacam itu. ya Karena bertindah iman itu kan harus dari hati nurani. Bukan karena paksaan itu yang diyakini oleh Gereja Katolik. Makanya, Gereja Katolik itu tidak ada itu embel-embel kalau bantu orang itu. Oh, yang kamu nanti harus pindah ya, harus ikut saya ya. Nggak ada kayak gitu ya. Kalau dari hati nuranimu mau pindah ya, silakan saja. Tidak ada yang bisa melarang kalau hati nurani yang berkata. Jadi, saya katakan di sini tidak ada tugas biarawati Katolik seperti itu. Anda tahu ya, yang terkenal sedunia seperti Mother Teresa. Apakah Madar Teresa ketika dia membantu orang-orang Hindu, orang-orang Buddha lalu dia uh, memindahkan mereka dari Hindu-Buddha supaya mereka menjadi uh, mengikuti Madar Teresa? Tidak ada, ya, tidak ada yang seperti itu. Yang kita tahu dia bangun uh, suatu rumah singgah untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang uh, secara sosial terpinggirkan, tidak diperhatikan itu dia bangun rumah itu untuk membantu mereka eh, yang sakit kusta untuk menyembuhkan mereka dan lain-lain itu eh, perlu kita ketahui hal itu Ma mana ada berita Madar Teresa Madar Teresa memurtadkan orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha, gak ada itu cerita ya gak ada cerita itu jadi kita itu melakukan sesuatu yang memang, memang karena kami ini <tuh> Diperintahkan oke. untuk melakukan sesuatu yang baik itu karena ada kata-kata semacam ini. Ya, e, kalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak berbuat baik, ia berdosa. Nah, saya kira dalam Kitab Yakobus ada itu. Ya, kata-kata itu oke. Jadi, kalau ada yang menuduh biarawati Katolik itu mengkatolikan orang, e, sepertinya mereka perlu belajar deh. Ya, mereka perlu belajar. Kita itu. Di gerakan-gerakan sosial kita lakukan, tapi kita tidak pernah mempengaruhi orang untuk pindah agama. Gak ada kerjaan aja lo, itu ya kata-kata kasarnya begitu. Gak ada kerjaan lo, ya kan? Ngapain maksa-maksa orang? Orang itu dari hati nuraninya sendiri dia mau. Itu baru kita terima gitu, ya. E, Itupun kalau dia sudah ikut misalnya pelajaran itu, misalnya katekumenat misalnya, kalau dia nggak mau lanjut ya sudah lo uang keselamatan dia sendiri kok kenapa kita harus maksa-maksa misalnya begitu oh. ya Ma, nanti kirim ya. ya jadi jadi ya. udah jelas ya udah jelas banget ya. ya apa yang disampaikan bang Gea ya untuk saudara-saudara kita yang di sebelah ya bahwanya sebenarnya Kristen suster itu tidak pernah untuk tugasnya untuk mengkristenisasi jadi semua itu yang disampaikan itu bohong semuanya gitu Oke, mantap bang ya. Lanjut. Iya. Uh, saya kira saya, saya sampai situ dulu. Silakan Pak Asyikis. Uh, iya bang. Mungkin masih ada dua ini bang. <laughs> tadi kan sebab-sebab karena mungkin tidak mampu menjawab, terus mungkin itu tadi ya. Mungkin satu lagi bukan masalah ini bang, masih ada masalah jodoh sama masalah tekanan sosial bang mungkin masalah memengaruhi ya mungkin tekanan sosial masalah minoritas mayoritas itu kan juga memengaruhi ya Bang ya mungkin karena di sekitar kita seperti itulah mayoritas kayak apa terus kita jadi enggak berani enggak percaya diri untuk menampilkan iman kita ya jadi minder atau apa itu kan juga pengaruh juga ya Bang ya masalah jodoh atau masalah tadi ya Bang ya mungkin ada yang sampaikan lagi Bang tentang itu Bang mana trik-trik biar kita tidak anu ya mungkin jodoh dengan berbeda iman itu loh Bang. Itu kan riskan juga ya Bang ya. Bukannya kita menolak ya Bang tapi kan itu riskan ya Bang. Mungkin poin-poin yang harus dipegang apa gitu mungkin Bang. Dari Bang Giyam mungkin. Mungkin bang, bang Tayyip. Halo Bang. Bang Tayyip. halo, halo, halo, uh, ya bang. Ya mungkin tekanan sosial, bang, gimana, bang? Misal kok satu kantor ya, itu yang Katolik sendiri, nah itu. <coughs> ya makanya kita uh, tidak ada mengkotak-kotakan orang, Pak uh, Asyike. Uh, saya kira, ya uh, seharusnya banyak orang yang harus meneladani apa yang kita lakukan ini. Kita itu tidak pernah itu berpikiran untuk, oh kalau kamu nanti saya bantu, kamu harus pindah gitu ya. Dan banyak lembaga-lembaga lain seperti rumah sakit, sekolah, lembaga sosial seperti asrama, yayasan, membantu orang. Intinya yang kita gerakkan itu adalah tentang mengangkat derajat martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, gak ada memaksa dia harus ikut saya, harus ikut siapa gak ada kayak gitu nah kalau ada yang kemudian menuduh seperti itu ya saya kira itu karena mereka tidak pernah bergaul lebih jauh pergaulannya masih sekitaran lingkungan dia sendiri itu kalau dia sudah melihat, sudah menyaksikan mana ada seperti itu ya, contohnya kalau tadi saya berikan contoh seperti uh, Mother Teresa. Kalau saya berikan contoh yang lain seperti Oscar Romero. Atau saya berikan contoh yang lain lagi. Di Indonesia itu ada Romo yang terkenal namanya Romo Mangunwijaya. Romo Mangunwijaya itu kan dia membantu banyak orang pada masa kehidupannya. Coba ditanyakan kepada mereka yang telah dibantu, disekolahkan, dibuatkan rumah ya, ya dibuatkan di, di, diberi ya diberi fasilitas uh, bagaimana Pak saya ya dibuatkan hunian di Kalitur di Iya ah, itu kan contoh sederhana Pak saya kalau kalau kita memberi contoh kepada mereka emang ada yang memberi kesaksian sampai saat ini orang membangun Wijaya sudah uh, mengajak saya memaksa saya untuk saya ikut dia. Tidak ada, yang kita baca justru kesaksian-kesaksian dari orang yang berbeda itu Untuk mereka mengatakan bahwa tentang kemanusiaan itu, tentang humanitas itu Itu bagian dari apa yang penting kita lakukan Karena apa, ya tadi itu saya sudah sampaikan Kalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya Ia berdosa nah, Bukan berarti kita juga memaksakan harus berbuat baik kalau kita masih uh, belum mampu lah istilahnya begitu. Nah, yang terjadi dengan Romo Mangun Wijaya itu kan gak ada itu berita yang saya baca. Wah, ketika dia sudah membangun rumah-rumah, membangun eh, apa menolong anak-anak mereka, lalu kemudian Romo Mangun memaksa mereka untuk ikut menjadi katolik. Gak ada kayak gitu. Sampai sekarang saya belum mendengar kesaksian dari orang-orang yang dibantu-bantu itu. Nah, sehingga kalau ada yang menuduh seperti di video tadi, Oh berarti Anda harus belajar lebih banyak lagi dan Anda harus mencuci e, pikiran Anda yang kurang baik itu. Saya kira seperti itu, Pak Asayake. Iya, Bang Gea, terima kasih. Bang Toyib mungkin Bang menambahkan. Ya mungkin. sudah jelas semuanya ya apa yang dikatakan Bang Gea ya. Bahwasanya orang Katolik itu ya berkarya secara nyata. Tidak ada pernah yang seperti yang dibanggai tadi untuk mengajak untuk menjadi seorang Katolik enggak ada yang saya dengar seperti di lingkungan saya ini. Suster-suster itu pergi ke Pati Jompo yang beda agama gitu. Ya udah kasih yang diberi. nggak pernah mengajak-ngajak gitu. Jadi sebenarnya video itu memang membohong-bohong ya. ya. mungkin kita orang OMK ketawa ya membaca itu ya, menonton video itu. Tapi yang kasihan tuh ya mereka-mereka itu. Yang dibohong-bohongin dengan video itu Gitu loh om ah, Saya mau tanya sama Bang Gea ya Tentang buku itu Bang Gea ah, Harus ada tadi badan sensornya ya Om Gea Agak melebar lah ah, pembahasan kita malam ini Kalau buku itu seorang apologet Dia mengutip mutip Lalu dia menyebar-nyabarkan Dia menawarkan untuk Di channel dia Untuk membeli bukunya Itu sah nggak buku dia itu Bang Gea Nah, karena saya lihat ada seorang apelaget gitu, dia kutip-kutip, dia kutip-kutip gitu loh versinya dia. Nggak tahu badan sensor mana yang udah lurus gitu loh. Setelah itu dia terbitkan, dia jual gitu loh. Nah itu sah nggak Bang Geya? Iya, tadi saya sudah katakan kan, eh, biasanya, contoh ya, saya kasih contoh. Eh, kalau saya menulis buku yang berbentuk sosial atau berbentuk sejarah, atau berbentuk budaya, eh, biasanya pasti yang eh, pertama-tama saya harus minta adalah eh, eh, ISBN, International Standard Book Nation Itu salah satu eh, indikator bahwa buku yang saya tulis itu sudah lulus sensor Tetapi itu kan tadi buku yang eh, konteksnya sosial ya Konteksnya semua orang bisa baca Uh, ada ada keterkhususan buku-buku ya, yang diterbitkan oleh uh, penerbit Katolik, atau ditulis oleh romo-romo, ditulis oleh orang-orang Katolik yang, uh, misalnya, bergabung dalam ikapi, ikatan uh, penerbit, uh, ikatan uh, apa itu ya, penulis Indonesia atau apa, ikapi itu ya, uh, saya agak lupa, uh, blank ya. Ah, jadi, uh, terkhusus kalau buku-buku Katolik, biasanya kalau kita buka di bagian depan itu selalu ada contohnya nih saya ada buku ya saya coba buka contohnya saya ada buku yang ditulis oleh Romo Desi Ramadani Sj menguak Injil Injil Rahasia ah kemudian kalau saya buka bagian pertama ya ya kurang lebih uh, bukan bagian pertama ya ah uh, mungkin halaman 3 atau 4 atau uh, di mana gitu ya. Eh uh, biasanya di situ ada tulisan uh, nihil Obstad. Nah, seperti buku ini tulisannya uh, judulnya ya saya baca ya Menguak Injil-Injil Rahasia, penulisnya Desi Ramadhani, penerbitnya Kanisius 2007. Uh, anggota IKAPI ya, Kanisius uh, Jalan Cempaka 9, Deresan uh, Jogja. Kemudian di bawahnya ya setelah uh, ditulis cetakan ke berapa gitu ya. Lalu tahun tahun terbit uh, tahun cetakannya. Lalu ada tulisan nihil obstat. Di sini ditulis nihil obstat F. titik Hartono SJ. Yogyakarta 9 Agustus 2007. Lalu di bawahnya imprimatur J Puja Sumarta PR Figen Semarang 3 13 Agustus 2007. lalu di bawahnya ada tulisan ISBN sembilan tujuh delapan sembilan ini komplit berarti ini sudah lolos sudah bisa di uh, digunakan. Lalu kalau misalnya buku luar negeri ya uh, biasanya juga kalau pokoknya mau luar negeri mau di belahan dunia mana Selalu kalau buku yang dikeluarkan oleh lembaga Katolik atau buku yang digunakan untuk pengajaran iman Katolik tidak pernah hilang namanya nihil obstat imprimatur. Bahkan kalau kita buka dokumen di dalam Vatikan. .va, itu selalu ada di bagian akhir imprimaturnya, gitu ya. Itu dokumen di sosial media loh. Nah. Kalau misalnya ada orang yang kemudian menerbitkannya kembali, itu boleh saja, tetapi imprimaturnya harus tetap ada itu diterbitkan kembali loh. Tapi kalau ada seseorang menulis, menulis sendiri tanpa ada imprimatur, tanpa ada nihil obstat, itu patut diragukan, ya, patut diragukan. Begitu, Bang Toib, apakah saya sudah menjawab atau belum ya? yang ditanya sudah sudah sudah jelas om cuman ada satu apolai kan aku lihat ya mungkin bukan katolik proti gitu tentang konsulinis ya itu dia upload lagi dia mungkin dia ambil-ambil dari mana kita nggak tahu lah sejarahnya itu dia terbitkan nah itu sah nggak itu itu itu nggak itu om Nah itu dia sebar gitu loh nanti itu perlu dicek perlu dicek di halaman kedua atau ketiga buku itu Baru kita bisa bisa memberi kesimpulan, perlu dicek ya, karena kalau terjemahan dari luar ne, luar negeri selalu gitu loh, selalu ada itu. Jadi, perlu dicek itu, itu yang terpenting, Bang Toib harus dicek dulu. Oh, walau dia menyadur dari Nil Ostart, tetap dia harus melalui badan sensor juga, sebenarnya ya, Om. Iya maksudnya di, se di seluruh dunia yang diterbitkan oleh gereja katolik itu selalu ada itu Ya ini bukan gereja katolik, contohnya Sunt saudara kita proti. Nah, dia menerbitkan buku tapi ah, ya mengambil dari pasti. seperti itu hmm. ya, Pasti sesuai dengan iman katolik itu tidak diakui sebagai buku resmi Hanya sebagai tambahan kalau seandainya dikutip juga sebagai tambahan atau Sumber tambahan lah kira-kira begitu Kepustakaan tambahan Bukan sebagai keutamaan gitu Kalau kalau misalnya nih saya tulis buku uh, Lalu saya mengutip buku itu Yang tidak ada nihil obstet itu Itu di, dihitung sebagai uh, bukan, bukan sumber utama Tapi hanya tambahan saja uh, uh, Justru uh, Sebagai tambahan dan uh, uh, Sekaligus kita perbandingkan atau Kritisi bisa jadi seperti itu Oke okay, oke okay, oke okay. Ya lanjut om mungkin iya siap siap mungkin ini bang jadi tadi kan hambatannya tentang ini ya tentang buku segala macem ya terus siapa yang punya wewenang mengajar ya harus ahlinya ya tapi kadang-kadang ada faktor lain juga ya, yang mengaruhi orang itu awam itu keluar dari ke uh, kekatolikan ya jadi tidak mengimani Tuhan Yesus lagi ya mungkin tekanan sosial di kantor atau di ini pergaulan mungkin begitu ya Bang ya itu mungkin gimana cara menyikapi Bang misal ada ya, ya. Uh, mungkin mungkin ya kalau saya Pak Asayake saya punya uh, pengalaman menemukan orang-orang Katolik yang pindah iman ya tapi rata-rata yang saya temukan masalahnya itu adalah yang pertama itu misalnya masalah pernikahan, masalah pernikahan ini e, terpaksa membuat dia e, harus e, pindah gitu ya. E, padahal di dalam gereja Katolik meskipun tidak dianjurkan ada yang namanya pernikahan beda iman, ya beda agama gitu ya, atau ada ya. pernikahan campur. Ya. Tetapi karena kekurangan pengetahuan akhirnya menuntut dia harus pindah atau dalam uh, semasa pacarannya memang sudah ada sudah ada tekanan dari pihak laki-laki misalnya atau perempuan misalnya uh, yang bukan uh, uh, uh, Kristiani Katolik uh, itu memaksa misalnya nah kemudian itu selain uh, masalah pernikahan ada juga yang saya temukan masalah jabatan uh, Pak saya ya uh, ada orang yang me Ya mohon maaf kalau saya harus katakan itu Yudas Iskariot pada zaman modern ini menggadaikan nama Yesus menjual Yesus uh, demi jabatan. Kebetulan ada seperti itu. Uh, ya justru uh, saya tidak mau ngomong sih. Justru banyak orang-orang terkenal gitu yang uh, kemudian kalau kita cross check kehidupannya dulu, oh ternyata dulu dia Katolik gitu. Uh, itu ya uh, nanti nanti saya secara pribadi saya cek ke pak. Asayake saya lah ya, saya tidak sebut sensitif. Iya iya Iya, oke. Kemudian ya, um, ada juga faktor ekonomi dan uh, sosial lainnya ya. Saya kira untuk menyikapinya, ba, uh, Pak Asayake bagi saya ya, uh, iman itu tidak bisa dilepaskan hanya karena masalah-masalah sosial atau masalah ekonomi. Kalau kalau kita melepaskan iman kita kepada Kristus hanya karena e, kehidupan kita mengalami kesulitan, mengalami cobaan, e, godaan. Kalau kita lepaskan, e, itu saya kira justru satu langkah yang keliru, satu langkah e, menuju ke jurang. Gitu, karena apa? Justru e, perhatikanlah kehidupan para rasul, misalnya, atau orang-orang terdahulu dari iman kita seperti yang ditulis di salah satu surat di dalam kitab suci dikatakan belajar belajarlah dari nabi-nabi uh, dari rasul-rasul yang telah mengajarkan kepada kamu uh, tentang iman itu nah kalau kita belajar dari dari kenyataan kehidupan mereka pada saat itu kan mereka dikejar-kejar dibunuh uh, tidak tenang hidupnya gitu ya tidak uh, masih mendingan kita saat ini masih kita bisa leha leha makan enak gitu ya apalagi yang ada di kota besar gitu ya nah kalau kita belajar dari para rasul e, cara kehidupan saya kira tidak ada yang akan iya iya, iya bang ya bang tanya mungkin mau close atau gimana silakan sudah lumayan ini tidak ada pertanyaan dari room jadi dari, eh, dari chat room perlu Orang yang bisa memberikan suatu arahan, bimbingan, ya jangan cari tokoh yang lain di, di di luar sana gitu. Kita harus cari yang memang misalnya romo atau Katekis atau siapalah yang bisa atau misalnya wali baptis kita, siapa yang bisa memberikan masukan untuk kita, siapa yang bisa memberikan apa namanya solusi untuk kita. Jadi jangan cari yang lain yang di luar itu karena resikonya adalah yaitu tadi meninggalkan misalnya mengenai pacaran beda iman atau menikah beda iman harus konsultasi memang kepada pastor paroki kita harus konsultasi juga kepada orang-orang yang mengerti gitu ya jadi supaya jangan kita ini kita hidup ini kan harus cerdik seperti ular tulus seperti merpati ya jadi jangan jangan semua hal itu kita pendam sendiri misalnya kalau ada masalah ya kita carilah orang-orang yang kira-kira memberikan solusi untuk kita. Meskipun kita tidak menemukan solusinya 100% ya, 100% itu hanya dari Tuhan asalnya. Kalau dari manusia sama manusia, mungkin untuk sementara waktu kita diberi solusi. Kira-kira begitu, Pak Sayati. Jadi, jangan e, menjadi Yudas di zaman modern ini untuk menjual Yesus. Kira-kira begitu. Iya, silakan. Ya, ya, ya, baik sekali, Bang. Bang Goje, silakan, Bang. Ya, kalau pengalaman di lingkungan saya sih banyak sebenarnya, ya. Nah, terutama yang wanita-wanita itu pindah ke protestan atau ke katolik ya. Tapi kalau saya semperintahnya gitu, mereka itu kadang-kadang rindu loh ke katolik. Dan gak pernah mereka itu menjelek-jelekkan katolik. Malah rindu mau balik ke katolik, tapi karena situasi kondisi ya. Karena masalah gak enak ke suaminya, sudah diberkati di gereja protestan gitu kan. Ya, tak pernah gitu loh. Malah dia... Gimana ya, untuk balik ke Katolik? Saya nggak bisa jawab. Kamu harus balikkan ke harus tanya ke suamimu, gitu loh, nah, karena dia merasa di lingkungannya sekarang ini di gerejanya itu beda, gitu loh. Nah, dia lihat tuh suasananya terlampau rame, nggak ada ke ke apa kebaktian itu di itu yang nyaman. Dia rasakan yang begitu, katanya gitu loh. Malah dia lihat tuh ibu-ibu tuh pakai, ya kita lihat tuh pakai emas emas yang ya yang ngapalah ya gitu yang banyak masnya gitu kan Nah dia enggak suka sebenarnya gitu loh tapi karena ya itulah masalah cinta yang bang Gia tadi dia enggak bisa lagi untuk balik nah, mas yang saya mau sampaikan yang kesaksian yang di channel yang Bang Asaya ke bilang tadi gitu loh Nah itu sebenarnya udah benar-benar bohong hoak gitu loh tak ada yang pernah yang udah pindah dari katolik akan menjelek-jelekkan katolik Gak pernah ada sejarahnya seperti itu. Gitu, Om saya ke nah, Ada juga itu ya, di lingkungan saya, dia pindah ke ya, agama sebelah ya. Uh, Muslim gitu loh ya. Nah, saya tanya juga gitu loh. Uh, gimana di Muslim? ya Dia dia rasa beda gitu loh. Malah kangen ke Katolik itu loh. Dan dia gak pernah dia bilang untuk menjelek-jelekkan agama yang lalu, Pak. Ke, ke, ke komunitasnya begini-begini Katolik itu gitu loh. Nah itu, ya gitu fakta yang di lapangan yang ada ya di lingkungan saya. gitu Ya gitu aja ya, ya pengalaman saya, Bung Masyarakat. Iya betul Bang ya, mungkin hampir mirip ya yang saya temui ya Bang ya. Itu ya. bukan saya yang mengalami tapi teman saya, teman saya akrab tuh mengalami. Jadi pada suatu ketika dia tuh diajak berdoa ya. Jadi besok lah, besok orang-orang sakit. Tapi tokoh agama seberang bukan agama sebelah itu tokoh ya. Dia yang buka di situ masjid di situ ya, musola di situ tokoh di situ ya, ditokohkan lah di kampung itu. Suatu ketika dia sakit, sakit kan pada orang kampung itu malah nggak besuk, tetapi teman saya itu besuk bang, di besuk tapi ditutup pintunya. mode <mau> doakan boleh ditutup. Wah eh, dia juga, juga, bapak kami salamalia masih masih hafal dia. <gir> Jadi kadang-kadang emang tidak bisa ya, serta-merta langsung di pisahkan itu tidak bisa. Mereka dalam hati kecil juga, sebenarnya masih tidak rela untuk mening ini ya meninggalkan ya. Mungkin ya tadi tekanan sosial segala macam itu sangat mempengaruhi sudah kadung jadi tokoh mosok gini ya mungkin tiap orang kan penerimaannya berbeda-beda bang itu yang saya temui di tempat saya bang itu mau iya, closing bang silakan mau uh, iya umat saya closing. dan lagian juga gini umat saya kayak ada juga yang dari seberang itu pindah ke Katolik itu kita nggak pernah untuk Mengeksploitasi loh nanya nanya kenapa gini-gini atau membuat jadi konten kayak YouTube saya kira untuk apa gitu loh dibuat konten gitu. Nah itulah iya, sifatnya Katolik ya. Kalau kita saksikan sendiri banyak yang masuk ke Katolik. Tapi kita nggak mau jadikan itu konten untuk berkesaksian bahwa <laughs> di agama itu... yang lalunya begini-begini gitu. Anu bang. kelebihan butuh itu kita. Yang butuh tuh kita bang. <laughs> iya. <laughs> bukan bukan ini ya. Iya. <laughs> <laughs> Katolik nggak pernah mau gitu ya kan. Nah, tetangga saya ada yang yang muslim masuk katolik nggak nah, pernah dia mau saya eksploitasi mau jadi kesaktian jadi konten buat apa gitu kan nah, dia juga nggak mau gitu loh tuh apa sih om yang gitu gituan katanya udah yang saya sekarang katolik ya saya nikmatin aja katolik saya di sini sudah tenang nyaman katanya gitu nggak perlu yang gituan gitu loh gitu om saya kan begitu ya, ya, ya. om Gaya banyak yang masuk uh, Katolik tak pernah pakai itu seperti seperti itu enggak um, oke okay, Om ya halo ya lanjut ya Pak saya kayak terdengar suara saya belum Iya Bang jelas bang ya uh, saya kira tadi seperti uh, Abang Toit ini ya yang suka nggak pulang pulang ini memberikan ya, udah lama gak pulang Nah, jadi memang kita itu tidak penting untuk kita, ekspo, uh, apa? Uh, kita buat uh, apa namanya konten-konten semacam itu ya uh, Yang penting orang itu dia memang memilih itu dari hati nuraninya Kalau soal ada kesaksian-kesaksian ya biasanya isinya bukan menjadi jelekan orang gitu ya Kalau, kalau misalnya kita menemukan di beberapa Youtube Isinya bukan menjelekan, tapi dia menceritakan kisah apa yang dia alami. Gitu ya. Beda dengan tadi yang e, Pak Sayaki munculkan di awal itu. Kalau itu kan dia menjelekan menjele tadi, saya sudah cerita tadi itu. Saya kira e, memilih iman itu kan hak setiap orang. Tapi e, kalau yang mengaku-ngaku pindah dari Kristiani, lalu dia pindah ke sana, gitu, lalu dia beri kesaksian-kesaksian yang keliru, kesaksian-kesaksian yang heboh, Sekalian aja ngaku, sekalian aja ngaku mantan paus gitu, jangan tanggung-tanggung itu kan, seperti yang dilakukan oleh yang mengaku anak kardinal kan, gak usah tanggung-tanggung, udah loh, permalukan diri aja sekalian gitu. Nah, ya, jadi kasihan ya, kasihan memang itu begitu, Pak. Saya ya. ke ya. Ini, ini, ini anak paus, anak ikan paus. Um. Iya Bang ini bagus nih dari ini ya live chat nih Bang Sam lingkung di paroki saya paling pastor mengatakan semoga dia yang mu'alaf mengajarkan katolikan pada lingkungan barunya itu aja ya ini cukup cukup bijak ya kalau <laughs> memang memang semua itu dalam rencana Tuhan ya Bang yang pasti ya jadi tidak ada yang ini ya pasti Ketika dia dibuang, ya, tentu ada gantinya, kan? Seperti barang siapa yang ini, ya, tidak berbuah, kan, dipotong besok <laughs> itu, ya, Bang. mungkin loh, ya, ya, Bang, Bang, Bang, tadi betul gitu, ya, Bang. Betul-betul <laughs> pernah dengar, nah, itu, yang bang? pintar nih, something wong ini, kayaknya dia mau ngorek-ngorek ini. Dia lagi nyari-nyari menerawang siapa yang maksudnya menerbitkan buku itu itu tuh. pasti dia tahu lah nggak usah disampaikan lah ya something wrong. Oke bang sudah satu jam lebih kalau mau closing silakan bang toye nanti yang terakhir bang Kia ya dari saya statement closingnya ya kita sebagai orang-orang muda Katolik kalau menonton channel-channel begitu ya senyum-senyum aja. Itu semuanya ya kebohongan itu sebenarnya. nggak ada yang begitu-begitu lah. Yang kita yang udah masuk katolik ini. Di tempat kerja saya aja yang udah mau yang udah pindah ya masuk protestan. Dia sendiri ngakuin kok. Kalau katolik itu sebenarnya begini-begini banyak nilai positifnya. Gitu juga ada yang masuk ke muslim gitu loh. Dia nggak pernah. Jadi semua kebohongan lah. Bisa dibilang itu cari konten yang ngacok gitu yang ngaur-ngaur lah menghalalkan segala cara tipu-tipu oke okay. itu makasih om itu aja dari saya ya mutlak iya mungkin dari saya sedikit nih closingnya tak bacakan dari dari Roma apa ini tak bacakan ya nasihatnya nih apa yang dikagumi dan apa yang dianggap benar oleh banyak orang belum tentu itu yang dikagumi dan dipandang benar oleh Allah Jangan meletakkan dasar kebenaran pada selera mayoritas. Kebenaran itu otonom sekalipun kebenaran itu sering tersandera tetapi kebenaran tidak akan pernah mampu untuk dimusnahkan. Jangan berpegang pada selera umum berpeganglah apa yang benar sekalipun secara umum orang tidak suka dengan kebenaran itu. Kebenaran iman kekristenan itu mahal harganya dibayar dengan nyawa Sejak awal manusia sudah tidak suka dengan Yesus yang membawa itu Yesus itu adalah korban dari suara mayoritas yang menolak kebenaran Mungkin closing saya seperti itu Mungkin Bang Kia, silahkan Bang closingnya Bang Ya yes. Oke, okay, baik Pak Sayake, ini konten yang dibuat Pak Sayake ini bagus sekali ya. Uh, jadi teman-teman, kawan-kawan yang uh, membuat membuat konten-konten yang menuduh-nuduh yang tidak benar, uh, harap ingat bahwa tidak ada Tuhan yang menyukai penipu, tidak ada Tuhan yang menyukai kebohongan. Jadi tidak ada biarawati itu ditugaskan untuk memurtadkan orang. Kalau ada kegiatan-kegiatan sosial itu murni untuk kemanusiaan. Contoh tadi saya sudah kasih contoh ya. Eh, bahkan pastor ya atau yang lebih dikenal Romo Mangun Wijaya. Silakan teman-teman kawan-kawan yang belum tahu tentang beliau dibaca saja. Romo Mangun Wijaya itu sangat berjasa untuk membantu orang-orang eh, yang terpinggirkan pada saat itu, orang-orang yang tidak bisa sekolah pada saat itu dan banyak hal lain sosial lain yang dia bantu, tetapi tidak ada satupun bahwa tujuan itu adalah untuk memaksakan imannya kepada orang lain. Contoh yang lebih spektakuler lagi adalah Mother Teresa juga, tidak ada itu orang Hindu atau siapapun yang dibantu pada saat itu dipaksa supaya pindah atau dibuat pindah begitu kira-kira. Jadi tuduhan-tuduhan semacam itu tidak ada dalam gereja Katolik dan orang yang mengaku diri sebagai mantan biarawati tadi itu di video itu itu tidak benar. Kalau dia mantan biarawati, tolong disebutkan kongregasinya apa, tolong ditunjukkan buktinya, kapan dia masuk ya, pendidikannya seperti apa? Karena menjadi biarawati itu nggak nggak nggak segampang kursus-kursus, uh, nggak segampang seperti yang di Onono, ya, e, hanya karena ngaku-ngaku mantan ini, mantan itu, udah langsung diangkat jadi guru atau pengajar gitu. Itu enggak segampang itu, ya. Kalau ada segampang itu, berarti itu tidak benar, ya. Itu bohong yang disampaikan itu sudahlah, berhenti berdusta. Enggak ada Tuhan yang menyukai dusta. Terima kasih, Pak Sayake. Iya, terima kasih buat teman-teman yang ada di live chat atas kehadirannya para narasumber tadi Bang The Gias official Bang Toyib Roma TV Bang Apostolik TV dan lain ini ya yang telah hadir di room yang telah meluangkan waktu dan menambahkan pencerahan-pencerahan bagi kita semua mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati sebelum dan sesudahnya atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih berkah dalam salam salam berkah dalam salam berkah dalam salve salam ya makasih Bang ya ya ya ya